Halo teman-teman selamat berjumpa lagi di channel saya Maisa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara Bending plat untuk pintu Anderson. Ya baiklah teman-teman kita simak saja videonya Baiklah kita ukur Dari pinggir hollow ke sudut tekukan 5 cm yang akan kita buat dan kita ukur kemiringannya dari pinggir dalam ke ujung sudut kita dapatkan 6 cm 6 cm kanan kiri dengan jarak sudut tekukan 5 cm dari pinggir hollow dan kita ukur dari jarak 5 cm ke 5 cm tengahnya, kita mendapatkan ukuran 40 cm. Untuk selanjutnya, ukuran 40 cm ditambah panjang kemiringan 6 ditambah 6, 12 cm. Sehingga kita mendapatkan ukuran potongan itu 52 cm, teman-teman. Untuk bagian panjangnya sama Kita ukur dulu 5 dari pinggir sudut Untuk sudut tekukan sendiri tergantung selera dan keinginan teman-teman sendiri Itu bisa kita sesuaikan Kita mendapatkan ukuran tengahnya 79 cm 79 cm ditambah 12, 6 kanan dan 6 kiri Sehingga mendapatkan ukuran 91, teman-teman Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari ukuran selisih antara ukuran asli dan ukuran yang telah kita tambahkan kita ukur teman-teman ukuran aslinya ketemunya 50 cm ukuran yang kita tam sudah kita tambahkan 52 dikurang dengan ukuran asli sehingga ketemunya 2 cm dan dibagi 2 1 cm sehingga ketemu malam seperti ini untuk 1 cm sendiri kita pot ukur dari pojok kanan dan pojok kiri ya teman-teman bisa dilihat Baiklah teman-teman, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembesetan, simak dan tonton videonya sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe. Simak dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih.